Okay guys, aku dinyal and welcome to the escape Alhamdulillah Setelah sekian lama Aku tak buat vlog Wait lah uh, Setelah sekian lama aku tak buat vlog Now aku akan buat vlog hari ini Dan aku akan ceritakan Satu pengalaman yang Wait, wait, wait. <laughs> Sedikit menyedihkan wait, aku kemas tu Okay, alright I'm sorry. Okay Oke guys. Lighting tak kena, lighting tak kena. Uh, Oke, okay. wait. turn down, then change the lighting into the LED then the blue light. Oke, okay. good. Alright, ngam. Okay, shit. Oke. Okay. Ah, uh, here it is. Oke. Okay. Oke, okay, good. Oke okay, guys, aku dah nak welcome to the escape. So pada hari ini, Pada hari ini Dan aku akan ceritakan satu Experience aku um, Aku um, Satu family aku Aku minta maaf lah Agak gagap sikit Sebab dah lama tak buat vlog, kan Bila kita dah lama tak buat vlog Kita tak practice kan every day, Every time So dia akan jadi macam ni lah Dia akan jadi uh, Orang kata Jadi Ter Tergagap gagap Ya yeah. Minta maaf Okay guys Aku nak ceritakan Benda ni agak menyedihkan sedikit dan ya yeah, memang menyedihkan. Uh, sebelum adanya satu kawasan perumahan mewah dekat Temple Park. Dekat situ orang kata dikatakan hutan jugalah. Okey. Waktu dia belum buat uh, kawasan residence tu aku bapa aku pernah plan nak menyaga lemang dekat situ kat area situ ah kat Temple Park tu kan dan kita dah siap beli apa khemah dah siap kanopi kan. kita dah siap beli kanopi kita dah beli buluh kita dah siapkan dekat rumah kita dah siapkan ingredients for pulut untuk kita masukkan beras pulut tu, um, dekat dalam buluh kan dalam bambu tu then uh, one day before Ramadan tak silap silaplah kita dah siap pacak-pacak pacatkan kanopi dan everything lah, semua set up equipment for, untuk niaga kan Dan, ya, yeah, macam biasa, kita, esok pula kita datang dengan perasaan yang orang kata penuh Orang kata excited, it's excited juga lah, hype lah untuk kita meniaga kan Dan, sampai-sampai dekat situ je Okay, cok Okay, geng, cok sekejap Okay, alright, okay good Now aku nak tunjukkan something. Jadi kalau korang perasan kan, dekat area dapur ni kita dah siap. Okay. Now kita buka balik mosaic all of the mosaic marble ni semua dan kita replace um, a new one. So yeah, wait. Right. I flip the camera. So as you can see, from there, okay, to over there, semua dicabut. Yeah. Elok-elok, aku dah siap cat semua Terpaksa um, Ya, yeah, dirosakkan balik Oh, kalau korang ingat Belum sini aku cat tau Tori Tori aku cat belum sini Dan, uh, ya lah, aku cat Until over here uh, Now, sekarang kita dah tampal Dengan mosaic, so Macam tak ada function pula aku Aku tampal tu kan So ya yeah. Okey so guys sambung tengok video tadi continue. Aku nak bagi tahu orang korang, korang kena subscribe YouTube Escape ni sampai 2000 ataupun 2000 subscribers untuk kita lebih hype untuk lebih semangat, lebih excited to make more content, short films or everything videos for this channel. Okey, continue. Apa yang apa yang korang nak tahu apa yang terjadi kalau korang nak tahu bila sampai dia dekat tempat niaga tu kan? Kita orang punya kemah, kita orang punya uh, bambu, buluh, semua berterbangan. Aku tak tahu ini adalah angkara orang jahat, orang yang buat ataupun angin. Kalau kau nak tahu, kenapa kita orang hancur, dihancurkan, dipatahkan, dipatahkan bukan seperti yang ditiup angin, tapi dipatahkan, dihancurkan. Dan Buluh pula kalau korang tahu Berterbangan Orang kata satu penuh dekat jalan raya tu Penuh buluh kita orang Dan This quite sad lah Dan kita pun kutip Kita kutip, kita letak balik ke tepi tu Kita mengalami macam Kesedihan juga kan Kita dah hype nak meniaga tempulah puasa, bulan Ramadan Tak tahulah Kalau angkara manusia, angkara orang yang tak suka kita orang Aku tak kisah, aku tak ada tak kamu dendam pun hanya yang satu mampu membalasnya Kita siapalah manusia tu kita hukum kan? Ya. Aku maafkan. Maaf, apa aku pemaafkan kita tak kisah dah benda-benda tu semua. Cuma tak baiklah kalau kau orang buat watch terhadap orang lain. Untuk kita orang tak apa, kita orang tak buat ambil tindakan, kita orang tak report ke apa-apa. Guys, tu ada CCTV. Kalau kita nak report dapat je tahu siapa kan, cuma kita tana mungkin angin ke mungkin ada something else yang terjadi so biar je lah aku maafkan dan dalam masa yang sama kita mengalami kerugian hampir lebih kurang 2000 ringgit ke 3000 ringgit jugaklah sebab ya yeah, you know kena kopi tu mahal buluh lagi bambu tu kan dan ingredients for untuk kita buat buat lemang apa pulut tu pun modal besar dan macam-macam lagi kaki meja lah Everything semua yang kita bawa kat situ Semua hancur dan kita balik Dengan tangan kosong Sedih memang sedih tapi tak apa Mungkin Allah uji kita kat situ Dan Allah nak berikan kita rezeki yang lebih besar kan Tapi aku tak, tak ingat apa yang jadi lepas tu uh, <coughs> Dan After the tragedy Kita just balik rumah Dan kita buang semua Pulut-pulut tu Kita rasa sedih kan Okay, uh, if untuk want to know, untuk pengetahuan korang, korang, for your information, this thing was happen like um about in 2013 or 14 something like that. I, I, tak ingat sangat, aku tak ingat sangat. So, yeah, video pun dah panjang, dah 6 minutes for 15, 15 seconds, so, yeah. So, guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share. Tolong kita orang untuk kita orang reach 2,000 subscriber. Kita kita orang ada lagi another 400 subscribers um, more to hit. To reach the, yeah you know, 2,000 subscribers. So yeah, don't forget to subscribe, like, comment and share. So okay, aku tak pernah, aku tak pernah, aku tak pernah promote YouTube channel lama kan. Jangan lupa, don't forget to subscribe YouTube channel lama. Okay, aku akan terus di sini. Uh -huh. Dan jangan lupa subscribe to channel lama. Dan kita akan lagi ya, ada lagi YouTuber baru iaitu Adin. Adin akan buat YouTube channel juga. Mungkin lepas ni Danish ke. Dan siapa-siapa lagi. Kru escape. Ah, okay. Akim pun nak buat YouTube channel. Um, cousin aku. Muhaymin Al-Hakim. Dia pun pernah berlaku juga dalam film kita orang. So, ya. Yeah. Ya, yeah, tu je lah. Bye. Escape with us. Peace. Assalamualaikum. Bye.